Mitsubishi Lancer Evo 11 2023 terbentuk saingan Subaru WRX STI. Subishi telah terbuka tentang niatnya untuk memiliki masa depan berkinerja tinggi dan sekarang kami telah diberikan tampilan terbaik kami seperti apa Lancer Evo 11 yang ditunggu-tunggu Rendering tidak resmi yang Anda lihat di sini berasal dari desainer otomotif Eno Gonzales yang telah membayangkan seperti apa bentuk Lancer Evo 11 tak perlu dikatakan itu telah membentuk musuh yang tangguh untuk Subaru WRX STI yang menaklukkan segalanya. Tentu saja, Lancer Evo 10 sebelumnya dihentikan pada Mei tahun 2016, mengakhiri seri evolution yang terkenal setelah 10 generasi. Namun, yang ke-11 saat ini sedang dikerjakan jika laporan Autocar dari Juni tahun 2019 dapat dipercaya.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 Publikasi Inggris mengklaim bahwa lancer EVO 11 yang seharusnya akan berbagi platform CMFCD dengan hot hatch Megane RS generasi berikutnya, yang masih masuk akal mengingat Mitsubishi dan Renault merupakan 2 pertiga 3 dari Renault-Nissan aliansi Mitsubishi. Autocar juga mengatakan bahwa dugaan Lancer Evo 11 akan jatuh tempo sekitar tahun 2022 dan akan dimotivasi oleh mesin 4 silinder turbo bensin 2.0 liter dengan daya sekitar 255 kW dan torsi 450 Nm dan sistem hibrid ringan 48V. Sekali lagi, semua itu terdengar masuk akal. A chance to be ruthless <laughs> <laughs> Konon, Mitsubishi sangat mengisyaratkan arah yang sangat berbeda untuk seri Evolution berperforma tinggi ketika mengungkapkan konsep e-Evolution SUV all-electric di Tokyo Motor Show pada Oktober tahun 2017 maju cepat hingga Januari tahun ini dan publikasi Jepang response melaporkan versi produksi dari konsep AE evolution akan terungkap nanti pada tahun 2021 tetapi dengan dua motor listrik bukan tiga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 katakan bahwa model baru yang potensial ini kemungkinan akan secara mekanis terkait dengan crossover ukuran menengah Nissan Ariya nol emisi yang tersedia dengan powertrain 290 kilowatt 600 Newton meter yang tidak akan keluar dari tempatnya dalam seri evolution tentu saja waktu akan memberi tahu dalam bentuk apa seri evolution kembali jika ada sementara itu Setidaknya kami memiliki kesan artis berkualitas tinggi tentang lancer Evo 11 untuk diimpikan. Hey man, how the hell you do?